Jika kamu bertemu orang yang sering ngegas Orang yang ngegas mudah marah Akibat kekurangan hormon dopamin Sebagai pengendali emosi Yang meningkatkan suasana hati Oh gitu Sehingga orang akan merasa Lebih senang dan bahagia Sebaliknya Jika kekurangan hormon dopamin Berdasarkan hasil penelitian hormon dopamin dapat dikeluarkan tubuh secara alami dengan cara 1. Oh. senyum secara ikhlas selama tujuh detik, dua oh. tertawa sewajarnya, tiga dibelai atau diusap kepala empat, apa gerak badan atau... manusia itu lembut hati lalu agar kembali lembut bagaimana caranya ajaklah diri dan orang yang masih sering ngegas menjadi lembut dengan cara memberi makan orang miskin dan mengusap membelai kepala anak yatim jika engkau ingin melembutkan hatimu maka berilah makan kepada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim Anak yatim adalah anak yang bapaknya sudah wafat. Anak ialah manusia yang belum balik, yaitu belum haid atau belum mimpi basah. Tidak disebut yatim jika telah mimpi, balik.